Hei, apa ini sudah? Kenapa mata ibu ditutup? Sebentar lagi bukan tahu. Kau sedang apa? <tuh> Sekarang pelan pelan buka mata ibu. Pelan pelan saja. Sudah. Putriku, ibu. <tuh> Putriku. <tuh> nah.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 telah memisahkan aku dari putriku dan juga dari sudah cucuku selama 15 tahun. Oh, acara bahagia di rumah ini terjadi karena orang yang ibu sebut sebagai pembawa petaka. Jika Nandini tidak menghalangi kami, maka hari itu pasti jadi malah petaka. Ya, nak.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 ini orangnya tamu istimewa kami Oh baiklah dia wali kami pasang Karsih. dan ini dokter Nandini sekawat dia adalah kakaknya sudah aku sangat mengenal dia kami pernah bertemu Wah luar biasa <tuk> <tuk> <tuk> ini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 Pasangkar benar sekali, dan uh, ini beritilah pada tamu kita, ya. si keluarga ini maka kau jadi seorang bintang. tapi aku hidup di jalanan maka aku jadi bintang. keadaan yang sudah memisahkan kita mungkin kita memiliki katanda karena ritual sudah selesai Mari silakan. baiklah ayo Mari Ninga, terima kasih. Dokter Amit tidak datang. Oh, dia sedang memarkir mobil di luar. Mari. Baiklah.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 Iya, Pak. Hebat, Nak. Hebat sekali, Hah? Lucu sekali. Kau sudah dewasa, tidak mungkin terpleset. Kenapa bisa terpleset seperti itu? Hah? Ayo jawab, kalian lihat posenya romantis sekali. Aku jadi ingat Ratskapur kapur dan nargis di zaman dulu. <SILENCATAL KEDERAN> <SILENCATAL KEDERAN> iya kan ya Muna, ibu. <SILENCATAL KEDERAN> kalian. Jika pemuda terpleset, tidak apa-apa karena mereka bisa berdiri lagi. Tapi jika wanita yang terpleset, maka dia akan kehilangan banyak hal. Mereka bisa terluka parah hingga tidak ada obatnya. Aku Harinya? Belum, aku kunci Aku harus kunci lemari Hei, apa gunanya? Sekarang kan sudah terbongkar Iya kan? Hahaha <tuh> Masih mengingatku ketika kau membeli hadiah, aku juga seperti itu. Dan setiap tahun kau berharap menemukan aku, atau mungkin tahun depan, tapi kau tidak pernah berhenti memikirkannya. sedang kau cari. Apa ada yang jatuh? Menurutku, mentalmu itu sangat rendah. <tong> Karena mengajarkan orang menertawakan kelemahan yang dimiliki seseorang, bukannya memberi semangat. <tong> <tong> oh, puja dewa Krishna. Dewa Rama menyebutkan ada saatnya ketika seorang anak mengajarkan tata krama pada orang yang lebih tua. Oh, aku mengerti. Dengar, nak. Aku ingin memberitahu ketika orang ditertawakan. Itu artinya saat ini... Dia sedang mengalami masa yang sulit dan hal itu bukan urusan orang lain berdua bisa memakan ladu kalau kau mau Tidak, aku tahu Kau ingin membujukku dengan ladu Lalu kau akan memakanku Kalau kau tidak mau turun Aku akan naik Ibu Hati-hati Ibu Ibu sering berkata Kita akan menuai Apa yang kita tabur Kau gembira Jika orang lain bahagia Tapi itu tidak terjadi padaku Aku berusaha keras melupakan Semua yang terjadi padaku Tapi selalu ada yang mengingatkan aku Aku berusaha percaya diri Di depan orang lain Tapi aku hancur Ketika aku sendiri Ibu Mereka selalu menuding kesalahan Dan juga kelemahan orang lain Apa salahku Hingga dewa selalu menghukumku ibu Andini, bukan salahmu kau menangis di sini. Jika kau merasa kesepian, dewalah yang bertanggung jawab. Karena ibu tahu putriku ini tidak akan pernah berbuat kesalahan. Setiap kali pemujaan, ibu selalu berdoa pada dewa untuk memeriksa kebahagiaan dan kesedihanmu. Ibu tidak peduli. Walaupun ibu harus berdoa lebih lama di kuil, hei, ah ya sudah, menangislah jika itu membuatmu puas. Duduklah di sini dan menangislah sepuasmu. Ayo, cepat duduklah, menangislah di sini sampai kau merasa lebih baik. Ibu tahu, kau pasti merasa sedih. Ketika ada orang yang mengejekmu Tapi kenapa kau lupa Ayah dan ibumu Akan selalu bersamamu Untuk memberimu semangat Ayah dan ibu selalu ada Untuk memberimu semangat Ketika ada orang yang berusaha Untuk menjatuhkanmu Bukankah itu cukup Dan membuatmu sedikit terhibur kita turun sekarang. Dan ingat ya, jika kau tidak suka dengan kata-kata nenek, anggap saja kau adalah keluarga ini dan nenek hanyalah tamu. Keluarga mempelai wanita akan sering mendengar hal yang tidak enak dalam pernikahannya nanti. Beberapa hari lagi nenekmu dan sudah akan pergi dan setelah itu kita yang menguasai rumah ini Ayo, <tuh> <tuh> ayolah hey, Kenapa kau tidak pakai gelang yang ibu berikan Untuk pernikahanmu Mungkin lebih dari 40 gram Sementara ini, ku beri 55 ribu rupiah Akan ku timbang Nanti ku kirim selisih harganya Tolong jangan beritahu ibuku Tunggu, akan ibu ambil Sebentar ya Aku akan memakainya di hari pernikahanku, Bu Karena Ibu berikan dengan penuh kasih sayang Baiklah, terserah kau saja Sekarang hapus air matamu ini Dan turun bersama Ibu tidak bisa menemui kakakku. tapi aku akan berusaha keras untuk bisa melindunginya. aku adalah putramu. aku tidak akan lupa tata yang ditanamkan padaku. Putri kecilku bermain di halaman. Putri kecilku bermain di halaman. Hey, nenek. tidak tahu. Hai. Akan kuberi kau pelajaran. Agar kau tahu rasanya dihina. hei Apa kau bilang? Sialnya sebelum kau menyakiti dia Aku tidak pandang usia Tapi perbuatannya Mungkin itu yang diajarkan oleh ibu Ajaran semua ibu itu sama Kau pelajar Tapi Aku tidak Puja Dewa Siwa Nenek, mau aku ambilkan pula Sudah diamlah Jangan berpura-pura peduli Kau pasti senang sekali melihatku seperti ini kan Ya Muna Ya Muna Ya Muna Ya Muna Kenapa sangkar berbuat seperti itu? Pak! Bapak mau kemana? Kata kawan, Bapak mau pulang. Iya, um, ini sudah larut malam, Pak. Aku tahu, pasti ada alasan lain. Ada mengganggu Bapak? Ada yang menjelekan Bapak? Kris bilang apa? Dia tidak bilang apa-apa. Tidak apa-apa. Jika tidak ada, ayo ikut aku sekarang. Hmm. Perhatian para tamu yang terhormat, perhatian semuanya, aku persembahkan sesuatu, yaitu sebuah tarian indah yang akan dibawakan oleh tuan rumah, Dokter Nandini. Dari hidupmu seperti yang kau inginkan dokter Nandini Kalau tidak, kau hidup dengan keinginan orang lain Kau menangis ketika sedih Bukankah kau harus merayakan saat yang bahagia ini? Ayo Musik Kau sedang apa? Apa maksudmu? Aku sedang merekam. Siapa yang sudah berizin? Izin? Tapi aku tidak melanggar batasan apapun. Sampai aku butuh izin. Mungkin di Amerika, kau tidak butuh izin sebelum kau merekam seorang wanita seperti itu. Tapi di India, kau harus minta izin. Sedangkan video yang kau rekam, tidak ada wanita yang akan mengizinkannya. hapus rekaman yang bagus. Apanya yang murahan, Pak? Tolong dengarkan aku, Pak. Di sini orang seringkali melihat benda murah. Kalau pria dan wanita saling bicara disebut murahan. Kalau orang menari di pernikahan disebut murahan. Kalau orang melawan hinaan itu disebut murahan juga. Mentalitas orang di sini sangat murahan. Sudut pandang mereka juga murahan. Tuan Chris, aku tidak peduli jika kau sebut aku murahan, kuno ataupun kolot. Aku lebih peduli pada masa depan orang. Dan sekarang yang pikirkan adalah karir dari Nandini. Aku tidak ingin ada kata-kata jelek tentang dirinya. Pokok apa akan rekamannya? Ha? Apa akan kau unggah? Akan kau buat menjadi viral? Agar orang-orang bisa melihat saat pribadi Nandini dan memberikan komentar? Sudah banyak yang dialaminya sekarang. Rekaman ini bisa membahayakan karir medisnya. Kau mengerti? Murahan adalah mempertontonkan kehidupan pribadi seseorang tanpa izin. Kau paham? Hei guru senior Tunggu dulu, tunggu pak Kalau seorang wanita menari di pernikahan adiknya Apa itu akan berpengaruh pada karir medisnya? Dan satu lagi Nandini itu Bukan sekedar dokter Tapi dia juga seorang wanita Seharusnya kita tidak peduli pada orang Yang tidak paham pada perbedaan Itu benar sekali Tidak peduli pada orang mungkin biasa di Amerika Tapi ini India Kau harus peduli Baiklah, baiklah Sabar pak, sabar dulu Damai, damailah Kau lebih serius dari dokter Nandini itu sendiri, oke? Okay? Aku merekamnya bukan untuk diunggah, Pak. Aku merekamnya untuk kuberikan pada dokter Nandini. Aku berniat memberikannya setelah acara, oke? Okay? Jadi tenanglah. Ini bukan tentang video yang viral, tapi sesuatu yang lebih serius. Mungkin saja kau marah karena kau cemburu. Cemburu? Iya. Tanda pertama dari cinta. Mungkin kau marah karena kau cemburu. Iya pak, Kris benar Orang memang harus menjalani hidup atas keinginannya sendiri Sekarang akan kujalani hidup seperti keinginanku Aku akan berbahagia, berbagi kegembiraan Dia benar kan pak? bertemu berulang kali kami bertemu karena berbagai alasan tapi apa tiap kali aku mencari kebahagiaan selalu ada yang melintang kenapa kris hadir dalam hidupku dia akan membawa kebahagiaan atau air mata dalam hidupku Masuh bebuyutanmu sekarang sudah bebas Kebebasanmu, keluargamu Dan juga hidupmu akan tunduk di bawah kakiku Halo Paman, Paman tidak usah merasa cemas kami akan berusaha sebaik mungkin Paman semua akan berjalan sempurna. Kami sudah atur catering istimewa bagi para tamu. Oh ya. Kau mengurus tamu dengan sangat baik. Tapi bagaimana dengan aku? Katamu ada sebuah cincin berlian. Tapi aku tidak melihatnya di sini. Pak Man, semuanya. Semuanya sudah siap. Kami hanya menunggu upacara dilangsungkan. Aku tidak keberatan. Tapi jangan terlalu lama menunggunya. Kita lihat apa mereka menepati janjinya. Taban Salih, aku membutuhkan uang lagi. Adikku, adikku akan menikah. Aku sudah janji padanya. Bu, oh, aku butuh waktu memikirkannya. Dua setengah juta itu jumlahnya sangat besar. Kau sama sekali tidak punya barang untuk bisa digadaikan. Kalau begitu, tanda tangani saja dokumennya. Aku janji aku akan melunasi hutangku secepatnya, Pak! Tidak akan terjadi jika saja Pinjamanku disetujui Pak Ada apa? Aku tanya ada apa? Bukan masalah serius pak uh, Orang mengatakan Seharusnya persiapan ini bisa lebih baik mereka tidak bisa melihat atau apa. Aku merasa orang yang hadir dalam acara ini hanya menuding kekurangan. Aku pernah hadir di pernikahan pejabat, percayalah padaku. Persiapan ini jauh lebih bagus dari mereka. Acara itu dipegang oleh jasa pernikahan baik. Di sini, kau sendiri yang mengurusnya. Terima kasih, Pak. Tapi aku aku tidak sendirian, ayah dan ibuku membantuku dan Bapak juga membantu. Jika kau memujiku, jangan ragu untuk minta bantuan pada aku Apa saja, katakanlah Bahkan jika menyangkut masalah keuangan Tidak, Pak Pinjamanku sudah disetujui, aku tidak butuh uang lagi Aku hanya ingin pernikahan sudah berjalan lancar Bapak lihat kan, betapa gembiranya sudah Oh, kenapa, kenapa dia? Lah, kenapa? Tiba -tiba sudah? Tiba -tiba. Kasian, sudah? Sudah? Sudah, sudah. sudah, bangun Nanti nih, pada apa dengannya? Mungkin ini karena kehamilannya Kalian semua jangan cemas Biar dia istirahat, dia akan pulih Dan ini, tolong bawa dia masuk Iya, iya karena dia mau menikah, makan, dan tidurnya jadi tidak teratur Mungkin, mungkin itu yang membuatnya lemah Aku akan memberinya obat agar dia membaik Apakah mau masukkan namamu dalam daftarku? Aku sedang membuat daftar untuk acara besar. Tapi aku tidak bisa konsentrasi, jadi aku keluar Oh, begitu ya? Berarti kau tidak menguntitku Uh, kau tidak ingin aku jadi kekasihmu begitu? Hmm, maaf, aku membuatmu kecewa, Tuan Chris Baiklah, lalu Apa ada seseorang Dalam kehidupanmu? Ya, misalnya Kekasih?